Teman-teman, kali ini aku mau buat oseng mie letak. Sudah pernah coba belum? Ini pertama kalinya aku buat oseng mie loh. Support terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar bertemu teman-teman setiap harinya. Siapkan satu bungkus mie letak. Ini dia. Milek, meledak cap, semar disitu tentu direndam kurang lebih 20 menit. Yuk, langsung aja kita taruh di baskom dan kita rendam air dingin sekitar 20 menit ya. Kemudian kita siapkan bumbunya dan kita potong sebagian bumbunya. Sambil kita cek-cek mie letaknya sudah merata atau belum Kita bolak-balik dulu Tumis dulu semua bumbunya Dan kemudian kita masukkan mie letak yang sudah kita rendam 20 menit tadi Sudah merata dan kita aduk merata Lalu kita beri lada bubuk secukupnya Dan juga penyedap rasa secukupnya Sudah selesai, selamat mencoba teman-teman Ini gampang banget buatnya Bumbunya sama aja kayak oseng sohun ya Selamat mencoba, terima kasih